Perhatikan Euro USD sedang bearish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.21974 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.21662. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212